Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, menjelang sore. Terima kasih, Mas Apung, atas uh, pembukaannya. Rekan-rekan sekalian, rekan media, pos yang kami banggakan, uh, senang sekali bisa bertemu kembali, walaupun secara virtual, pada kesempatan flash briefing pada siang hari ini. Uh, kita hadir dengan didampingi beberapa uh, Rekan-rekan dari lingkungan Kemlu, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Apung, yang akan berbagi isu-isu uh, terkini uh, terkait uh, bidang yang mereka laksanakan sejauh ini. Uh, sebagai uh, pengantar saja, kita akan memulai diskusi atau uh, preskriptif kali ini dengan mengundang Pak Rizal, selaku Kepala Biro Dukungan Strategis Menteri Luar Negeri untuk memberikan update kepada teman-teman sekalian apa yang menjadi program Ibu Menteri Luar Negeri dalam kurun waktu beberapa hari yang lalu dan kurun waktu ke depan. Selanjutnya kami nanti akan mengundang Pak Artok untuk memberikan penjelasan sedikit banyaknya terkait rencana pertemuan ASEAN Ministerial Meeting di Kamboja dan akan juga setelah itu mengundang Pak Trian untuk memberikan update menyangkut kegiatan G20 dalam uh, kurun waktu Februari atau Maret ini mungkin dan uh, setelah itu Mbak Mita atau Ibu Lintang akan memberikan update terkait diplomasi vaksin uh, Pak Yuda sesudahnya untuk memberikan update juga mengenai isu-isu perlindungan WNI dan kami akan menunggu pertanyaan dari rekan-rekan pada bagian akhir tapi sebelum menutup rangkaian uh, press briefing hari ini nanti ada Mas Yoyo, Direktur Informan kita yang akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai prosedur atau proses bagi koresponden asing dalam konteks atau wartawan pada umumnya untuk kegiatan liputan kegiatan G20. Mungkin begitu kurang lebihnya rekan-rekan sekalian apa yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini. Kita untuk memulai saya akan mengundang Pak Rizal untuk memberikan update terkait kegiatan dan kesibukan yang kita sama-sama kalau Ibu Menteri Luar Negeri. Silakan Pak Riza. Uh, terima kasih Pak Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Stafsus, para Direktur, uh, Kemlu, lalu teman-teman media yang saya hormati. Uh, senang bisa ketemu lagi di minggu kita kali ini, hari Kamis tanggal 10, ya. 10, 10 Februari. Uh, seperti disampaikan oleh Pak Faiza tadi, saya coba akan update beberapa kegiatan Ibu Mendu yang mungkin penting untuk kita highlight dan beberapa kegiatan yang akan Ibu ikuti minggu depan, teman-teman. Yang pertama hari ini, sore ini Ibu menerima Ibu Menhan Prancis, Ibu Florong Parli. Beliau adalah tentu counterpart dari Pak Menhan, Pak Prabowo. Pagi ini juga beliau sudah diterima oleh Bapak Presiden dalam kunjungan kehormatan dan sudah bertemu dengan Pak Menhan Prancis ya kita ketahui adalah mitra strategis Indonesia sejak Juli 2011 dan dalam tiga bulan terakhir telah terjadi intensifikasi interaksi pada seluruh tingkatan Bapak Presiden ketemu Presiden Macron pada Oktober 2021 kemarin pada saat KTT G20 kita tahu juga Menlu Prancis tiba di Jakarta Hadir kunjungan kerja bulan November yang lalu, dan hari ini Ibu Menhan. Beberapa isu yang tentunya menjadi perhatian dari kedua negara tentu saat ini Prancis adalah presidensi, memegang presidensi EU pada semester pertama tahun 2022, dan kita sedang meng, apa namanya mengemban amanah presidensi G20. Pembahasan tentu bagaimana membahas kedua presidensi ini bisa bersinergi, agar menghasilkan sesuatu yang baik untuk dunia yang lebih baik khususnya dalam menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi secara khusus tentu kita berharap Ibu Menlu berharap pada presidensi EU pada tahun ini perundingan Indonesia EU CEPA akan apa namanya ada perkembangan yang signifikan pada saat presidensi apa Prancis ini yang kedua tentu isu defense menjadi perhatian apa kedua Menteri, kita tahu apa namanya, declaration apa, apa Defense Cooperation Agreement telah ditandatangani pada bulan Juni 2021. Lalu ada menyusul juga plan of action dari Strategi Partnership Indonesia Perancis November 2021 yang lalu. Dan pada saat kunjungan Menteri Perancis ke Indonesia, sudah disepakati adanya mekanisme 2 plus 2. Mekanisme ini diharapkan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara, yang intinya adalah di mana platform ini bisa dijadikan dasar mereka apa Indonesia dan Prancis dapat mengembangkan kerjasama uh, sinergi antara foreign policy dengan defense policy sehingga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas uh, di kawasan dan dunia. Lalu tentu isu-isu lain seperti Indo Pasifik dan perkembangan kawasan uh, lain dan global juga menjadi perhatian bersama kedua menteri pada sore hari ini itu yang pertama teman-teman yang kedua kemarin malam Ibu mengikuti menjadi menyampaikan keynote speech pada T20 inception conference uh, yang dilaksanakan pada malam hari nanti tentu detailnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Patrian sebagai kosherpa yang pada intinya Ibu meng-highlight pentingnya kontribusi dari T20 untuk bisa berkontribusi pada tiga prioritas presidensi Indonesia secara konkret sehingga presidensi G20 Indonesia memiliki impact yang baik, relevan dan tentu bermanfaat untuk negara berkembang. Teman-teman <tuh> media yang saya hormati, pada Selasa 8 Februari, Ibu juga mengikuti, cuma teman-teman juga mengikuti apa namanya Twitter beliau, di mana beliau mengikuti four way call of, foreign, of female foreign ministers in the Pacific. Ada empat menteri luar negeri perempuan kebetulan dari kawasan Pasifik yang kemarin bertemu secara virtual, yaitu Australia, Selandia Baru, Timor-Leste, dan Indonesia. Ada empat isu yang dibahas, yaitu COVID-19 response, di oleh New Zealand, Women Economic Empowerment, di-lead oleh Timor-Leste, Strategic Development in the Pacific Region, di-lead oleh Ibu Menlu sendiri, dan Promoting Women Peace and Security Agenda in Indo-Pacific, yang di oleh Menteri Luar Negeri Australia. Pesan utama yang Ibu Menlu sampaikan pada saat melihat diskusi mengenai Indo-Pasifik adalah pentingnya menjadikan negara-negara Pasifik menjadi bagian penting dari diskursus kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Karena seperti yang teman-teman ketahui, empat prioritas ASEAN Outlook on Indo-Pasifik, empat-empatnya sangat relevan dan sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik. Lalu teman-teman sekalian, selain tiga acara yang diikuti selama minggu kemarin, ada beberapa telepon atau phone call yang dilakukan oleh ibu yang pertama dengan menteri muda urusan luar negeri Inggris, Tarik Ahmad, atau yang biasa kita sebut dengan Lord of Wimbledon. Keduanya berbicara panjang lebar mengenai perkembangan di Afghanistan. Tentu, selain situasi kemanusiaan di Afghanistan, keduanya berbicara mengenai inisiatif Indonesia terkait dengan peran ulama dalam mendorong proses perbaikan situasi di Afghanistan dan juga peran perempuan itu diskusi yang Ibu Menlu dan Menteri Tarik Ahmad lakukan lalu juga kemarin pada Rabu Ibu Menlu berbicara dengan Menlu Rusia Lavrov berbicara tentu tentang hubungan kedua negara bilateral kedua negara dan perkembangan di kawasan yang kita sama-sama ikuti dan Ibu juga akan expect beberapa phone lain, yaitu dengan Jerman, dengan Ukraina dan dengan Kanada. Yang dalam waktu dekat, Insyaallah kita akan segera atur, karena waktunya belum ketemu. Teman-teman, itu jadwal Ibu minggu yang lalu. Minggu depan, bu Menteri akan mengikuti tanggal 14 Februari COVID-19 Global Action Meeting yang akan di-host oleh Menteri Luar Negeri Amerika. Ada sekitar 8-10 Menteri Luar Negeri kelompok kecil yang akan berbicara detail mengenai mengkoordinasikan aksi global untuk menangani pandemi. Beberapa negara kita bisa identifikasi misalnya Uni Eropa, Jerman, Prancis, Kanada, India, Jepang, Afrika Selatan, Senegal, lalu Indonesia dan Amerika tentu selain juga dengan apa namanya Uni Afrika. Lalu 16 17 Ibu akan menghadiri ASEAN Retreat di Kamboja. Dincen nanti Pak Dirjen ASEAN mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita dan akan menjelaskan agenda yang akan dibahas, yang bisa disampaikan ke teman-teman saat ini. Selanjutnya Ibu akan, 21-22 akan berada di Paris untuk mengikuti Ministerial Forum for Cooperation in di Indo-Pacific. Ini adalah kegiatan yang di-host oleh Menteri Luar Negeri Perancis bersama dengan apa namanya Menteri Luar Negeri dari Uni Eropa. Boral, mereka sejak September Ibu sudah secara khusus diundang untuk menjadi pembicara di pembahasan di forum tentang Indo Pasifik ini yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Perancis dan kemudian dibahas lebih lanjut pada saat kunjungan beliau di di, di, di Jakarta November yang lalu. Beliau akan bicara di sesi pleno dengan empat Menteri Luar Negeri lainnya dan beliau juga akan berpartisipasi pada roundtable yang membahas isu-isu global terkait dengan health, climate change, biodiversity dan ocean. Setidaknya di tanggal 21-22 ada 10 negara yang meminta pertemuan bilateral dengan Ibu Menlu khususnya beberapa negara-negara Uni Eropa dan di di, di sela, sela pertemuan juga saat ini sedang dijajaki pertemuan Bali Process Steering Group Ministerial Meeting karena kebetulan Menlu Australia akan berada di Prancis di Paris bersama Ibu Menlu dan lagi dijajaki kemungkinan pertemuan Bali Proses Steering Group Ministerial Meeting yaitu Indonesia, Australia, Thailand, New Zealand, UNHCR, dan IOM. Ini untuk mempersiapkan Bali Proses Ministerial Conference ke-8 yang rencananya akan dilakukan pada akhir triwulan keempat tahun 2022. Pak Jubir mengakhiri apa yang saya ingin sampaikan adalah pada Senin yang lalu, Kemlu telah menyampaikan statement mengenai situasi di perbatasan Ukraina dan Rusia saya ingin hanya ingin menegaskan bahwasannya Indonesia mengikuti dengan penuh keprihatinan tentu perkembangan situasi di perbatasan Ukraina dan Rusia di dalam statement Indonesia sampaikan meminta semua pihak dapat menahan diri dan memberikan kesempatan bagi dialog dan diplomasi untuk bekerja karena dalam situasi sulit saat ini semua negara bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan perdamaian. Inilah yang selalu disampaikan oleh Ibu di komunikasi-komunikasi beliau dengan beberapa menteri luar negeri, bahwasanya konflik benefits no one. Energi dunia saat ini harus diarahkan untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi dunia. Dunia dan rakyat dunia tidak ingin melihat adanya konflik dan disabilitas yang pasti akan berpengaruh pada upaya global untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Itu saja, mungkin Pak Jubir yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Jubir. Terima kasih Pak Rizal. Mungkin kami mengundang Pak Arto sekarang untuk memberikan informasi tambahan terkait kegiatan AMM Retreat minggu depan, Pak Arto. Mempersilahkan Pak Dirjen. Terima, terima kasih Pak Dirjen, Pak Jubir selamat sore Bapak Ibu semua rekan-rekan mungkin tidak banyak yang bisa saya tambahkan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal rangkaian MM Retreat akan diselenggarakan tanggal 16 dan 17 Februari 16 itu adalah preparatory meeting pada tingkat pejabat tinggi senior officials kemudian 16 malam adalah dinner para mendu dan 17 adalah pertemuannya sendiri agenda untuk retreat menu adalah tindak lanjut dari KTT yang lalu kemudian prioritas Kamboja tahun ini hubungan apa dengan mitra bicara serta situasi kawasan dan dunia internasional jadi itu adalah agendanya Um, dari segi Indonesia sendiri, uh, diantara prioritas yang akan uh, kita majukan itu adalah tindak lanjut EYT, uh, serta um, kita menghendaki bahwa uh, karena ada suatu high level task force yang dibentuk untuk membahas visi ASEAN pasca 2025, kita menghendaki agar uh, high level task force itu juga uh, mulai melihat, kalau bisa menjawab pertanyaan, apakah ASEAN itu memiliki kapasitas dan efektivitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan kawasan dewasa ini. Jadi kita mengharapkan pada pertemuan MENDU itu, kedua paper yang disampaikan Indonesia bisa disahkan. Saya sendiri pada tahap ini tidak melihat ada masalah di situ. Hal lain tentunya akan menjadi pembahasan um, apa cukup mendalam adalah situasi di Myanmar, um, bagaimana ASEAN akan uh, menyikapi uh, situasi di Myanmar, langkah-langkah ke depan. Um, dan tentunya um, uh, rekan-rekan media semua mengetahui bahwa uh, untuk EMM Retreat mendatang, maka dari Myanmar itu yang diundang adalah untuk non-political representative. Mungkin saya berhenti uh, sampai di situ uh, tapi dengan senang hati kalau ada pertanyaan lanjutan. Terima kasih Pak Jubir. Terima kasih Pak Dirjen Pak Arto. Kami selanjutnya mengundang Pak Trian Pak kita untuk berbagi perkembangan terkait G20. Silakan Pak Trian. Um, terima kasih, Pak Jubir, Pak Dirjen. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman media. Uh, kami ingin uh, secara singkat mungkin melaporkan at least uh, perhitungan kita Indonesia akan merencanakan uh, sekarang bertambah lagi sebanyak 182 pertemuan di mana dalamnya akan ada selain summit itu sendiri, ministerial meeting berjumlah 18, Menteri Keuangan sebagai contoh akan mengadakan beberapa pertemuan dan pertemuan-pertemuan lainnya, working group dan engagement group dan ini ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya showcasing atau road to G20 Summit. Keseluruhan kegiatan tentunya melebihi 250 kegiatan dan memang ada beberapa yang ada proses pematangan penggantian tanggal dan kembali lagi kami harapkan teman-teman media dapat memantau terus website atau medsos. G20 untuk pengumuman-pengumuman terkait dengan pertemuan-pertemuan tersebut. Nah, mungkin uh, terdapat beberapa teman-teman yang bertanya kira-kira apa yang telah dilakukan sejak uh, bulan Januari sampai Maret ini. Uh, sekitar 139 kegiatan akan dilaksanakan dalam Januari-Maret uh, pada presidensi G20 Indonesia. Uh, sejak uh, kita mengambil uh, presidensi 1 Desember hingga tanggal 9 Februari ini, sudah terdapat at least empat working group yang bertemu dan enam engagement group. Dan tentunya pertemuan kick-off atau inception dalam konteks G20. Sebagai gambaran, employment working group, agriculture juga telah bertemu di IIWG. Kemarin mungkin teman-teman wartawan juga ikut serta dalam kick-off ceremoninya di mana Pak Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, dan Menteri Industri telah menyampaikan juga talk show dengan media juga. Education uh, juga telah melakukan pertemuan uh, kick off kemarin 9 Februari, dan juga diikuti oleh beberapa pembicara-pembicara. Uh, tentunya juga uh, pagi ini uh, sudah dilaksanakan di uh, Working Group on Energy, uh, kick-off meeting-nya, uh, dan juga nanti di level-level lain -level juga akan terjadi pertemuan. Sebagai contoh yang bisa di-highlight, mungkin uh, Business 20 pada tanggal 27 Januari sudah mengadakan apa yang disebut sebagai uh, inception meeting, di mana dihadiri selain dibuka oleh Presiden RI dan dihadiri banyak Menteri-Menteri Kabinet RI, juga Duta Besar-Duta Besar Asing, namun juga menghadirkan pembicara-pembicara top seperti Tony Blair, ada CrossFab dari World Economic Forum, ada Kerry, dan tentunya juga pembicara-pembicara lainnya di, di kalangan bisnis. Selain B20, juga Y20 telah mengeluarkan white papernya, kira-kira posisi Indonesia kira-kira dan apa yang akan dibahas di atas, di atas youth. l20 labor 20 juga dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal t20 kemarin malam sudah memulai inception meetingnya dan ini patut dicatat selain dibuka oleh Bapak Bambang Brojonegoro dan Ibu Menlu menjadi keynote speech speaker juga dihadiri banyak tokoh-tokoh singteng -tokoh maupun tokoh-tokoh dunia diantaranya Uh, Managing Director dari World Bank Buah Pangestu, ada Ahim Steiner dari UNDP, uh, Jeffrey Sachs, Profesor uh, Jeffrey Sachs, uh, tentunya juga Pak uh, Menkes, Pak Budi, di samping berbagai tokoh-tokoh uh, dunia lainnya dari universitas, dari think tank uh, yang ternama. Jadi uh, ini masih terus berlangsung uh, sampai dengan hari ini. Uh, intinya, di of sink uh, 20 tersebut uh, membahas isu-isu yang terkait dengan mainstreaming sustainability and global cooperation dalam kaitan dengan recovery agenda, uh, global health architecture, optimizing digital transformation, uh, accelerating energy transition, dan tentunya isu climate and sustainable development. Ini uh, sejalan dengan uh, pesan yang disampaikan Bu Menlu RI pada pidato sambutannya, ya, yaitu harapan Presidensi Indonesia agar dapat ide dari think tank dan lembaga-lembaga penelitian dalam konteks keluarga besar G20 untuk dapat come up dengan recommendation yang konkret, yang dapat bermanfaat nyata bagi dunia, khususnya negara berkembang. Dan tentunya diharapkan adanya solusi yang berani dan inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan global. Uh, kedepannya banyak sekali uh, pertemuan yang sudah terjadwalkan uh, antara hmm. lain di bidang turisme, uh, 14 Februari ini, Y20 Opening Ceremony, ada C20, uh, Civil 20, 22 Februari, Development Working Group akan mulai bekerja 23 Februari, Energy Transition 24 Maret, Health tentunya, Anti-Corruption uh, 28 Maret, dan yang mungkin yang kedepan ini yang perlu dicatat Bapak-Ibu sekalian adalah kaitan dengan, uh, dengan akan adanya... Um, pertemuan tingkat menteri finance and central governors bank of G20 pada pertengahan bulan Februari ini sehingga saya 16 sorry 17 18 Februari ini yang didahului oleh 15 15 16 Februari pertemuan pertemuan deputy finance ministerial meeting ini mungkin sesuatu yang kiranya mungkin baik untuk disimak oleh teman-teman media. Saya juga lupa menyampaikan ada pertemuan yang terkait dengan inisiatif Indonesia, yaitu SAI 20, sudah mulai dilaksanakan, yaitu Technical Meeting Supreme Audit Institution 20, di mana dilaksanakan pada akhir bulan Januari kemarin. So Tercatat, Pak Jubir, bahwa pada bulan Februari 2022 akan tercatat 47 kegiatan yang telah dan akan berlangsung Uh, dan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang kiranya uh, dilaksanakan uh, dan tentunya tidak tertutup kemungkinan akan ada tambahan-tambahan lagi sekiranya masing-masing working group atau masing-masing engagement group uh, merasakan perlu untuk dilaksanakan pertemuan. Uh, sebagai contoh, uh, kami sendiri uh, di tingkat Susharpa akan melaksanakan pertemuan uh, besok uh, untuk mendorong kembali lagi concrete deliverables dan Insya Allah pada akhir bulan akan ada Sherpa VTC meeting juga untuk membahas perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dalam dua bulan terakhir ini. So, pada bulan Maret akan tercatat sementara ini 66 kegiatan yang akan berlangsung baik dari berbagai macam sektor-sektor terkait, finance track itu sendiri, akan melaksanakan pertemuan Working Group on Infrastructure, Working Group International Financial Architecture, Sustainable Finance Working Group, sedangkan di bawah sherpa track akan ada pertemuan terkait dengan Energy Working Group, Energy Transition, Anti-Corruption, Trade Investment Industry Working Group, Digital Economy Engagement Group sendiri akan melaksanakan berbagai pertemuan. Dan ini dilaksanakan sudah di beberapa tempat di, di, di Indonesia. Mungkin sementara itu dulu uh, Pak uh, Pak Jubir, takut kepanjangan untuk data-data, tapi silakan teman-teman please follow us uh, in the media sosial as well as in the... In di website karena this is an evolving calendar. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. 47 pertemuan di bulan Februari Pak setiap hari ada pertemuan di 28 hari tapi jadi terima kasih Pak Adrian masih bisa hadir di acara ini. Selanjutnya saya mengundang Mbak Mita untuk memberikan update terkait diplomasi vaksin. Baik, terima kasih banyak Pak Dirjen IDP, yang terhormat Bapak Dirjen Kerjasama ASEAN, Bapak Stafsus, Bapak-bapak Direktur, dan juga rekan-rekan media yang baik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana dimaklumi Kementerian Luar Negeri bersama dengan kementerian dan juga lembaga terkait, terus melaksanakan diplomasi vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk vaksin maupun booster. Diplomasi vaksin masih menjadi prioritas terutama untuk mencapai target WHO yaitu vaksinasi penuh untuk 70 populasi pada pertengahan tahun 2022 jadi pada minggu pertama Februari 2022 atau tepatnya pada periode 1 sampai 9 Februari 2022 Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin AstraZeneca dalam jumlah total 2,7 juta dosis vaksin ini diperoleh melalui dukungan bilateral dari pemerintah Australia maka dengan penambahan kedatangan tersebut, total penerimaan vaksin hingga tanggal 10 Februari 2022 adalah 500 juta 51.085 dosis. Jumlah ini diharapkan bisa memenuhi sekitar 92 persen dari total kebutuhan vaksin dua dosis bagi populasi Indonesia sebagaimana disebutkan tadi ya sekitar 70 persen diantaranya dari Covax Facility sendiri saat ini kami masih mengharapkan kedatangan sekitar 14 juta dosis vaksin sepanjang tahun 2022. Dan kedepannya juga kami sedang dalam pembahasan dengan beberapa negara sahabat, khususnya dari kawasan Eropa yang berencana untuk menyampaikan dukungan vaksin juga. Kami mengapresiasi pemerintah dari negara sahabat yang telah memberikan dukungan vaksin. Indonesia pada prinsipnya menyambut baik dukungan vaksin dari negara sahabat dan dukungan ini akan diterima sejalan dengan kapasitas dan juga laju vaksinasi di Indonesia. Mungkin itu saja dari kami, Pak Jubir. Terima kasih banyak. Semoga rekan-rekan media sehat selalu. Terima kasih, Mbak Mita. Saya mengundang Pak Yuda memberikan update dalam konteks perlindungan WNI. Terima kasih, Pak Jubir, Pak Dubestrian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Izinkan kami memberikan update terkait dengan penanganan kasus-kasus WNI. Ada tiga hal: pertama, mengenai kasus kapal tenggelam di Malaysia kemudian situasi WNI yang ada di Ukraina, dan juga update mengenai penanganan kasus 7 ABK WNI yang hilang di Malvesius. Untuk penanganan kasus kapal tenggelam, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, pada bulan Januari terjadi peristiwa kapal tenggelam pada tanggal 17 dan 20 Januari 2022. Ini terjadi di wilayah Johor Bahru total dari dua kecelakaan tersebut 25 selamat 12 meninggal dunia dan tiga hilang nah, dari 12 jenazah eh, eh, yang sudah teridentifikasi sebagai WNI Kementerian Luar Negeri eh, bersama KJRI Johor Bahru bekerjasama dengan Polri BP2WMI dan juga instansi terkait lainnya telah memfasilitasi proses pemulangan jenazah ke tanah air jadi 12 Jenazah tersebut uh, telah disampaikan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di Indonesia. Nah, sedangkan untuk 25 warga negara kita yang selamat saat ini masih menjalani proses uh, hukum uh, di Malaysia dan KJRI Johor baru uh, memberikan uh, pendampingan hukum untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya secara penuh dan adil di sistem peradilan uh, di Malaysia tentu dari kejadian dua kejadian ini ini menjadi keprihatinan kita bersama mengingat ini menjadi kami sudah mencatat ada peningkatan ada peningkatan keberangkatan warga negara kita secara ilegal ke Malaysia dari catatan kami terjadi peningkatan 146 persen dari tahun 2021 ke tahun 2020 ke tahun 2021 ada peningkatan 146 persen di wilayah Semenanjung ya dari wilayah Sumatera dan juga Kepri menuju ke Semenanjung, Malaysia sedangkan di wilayah perbatasan di Kalimantan ya konsulat kita di Tawau mencatat sebanyak 278 WNI yang tertangkap, mencoba masuk secara ilegal ke Malaysia antara periode Januari hingga Februari itu juga ada 70 orang WNI kita yang sudah tertangkap, nah ini tentu menjadi keberanian kita, pertama ini adalah fenomena gunung es, artinya angka sebenarnya mungkin akan jauh lebih tinggi, yang kedua tentu perlu ada langkah-langkah penanganan lebih lanjut, pertama tentunya adalah langkah pengawasan perbatasan yang lebih ketat untuk mencegah keberangkatan secara ilegal, kemudian penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang memberangkatkan, tekong-tekong yang memberangkatkan warga negara kita ke Malaysia. Dan di sisi lain, kita juga mendorong pihak Malaysia untuk juga bisa melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para tekong dan juga majikan yang memperkerjakan pekerja asing secara ilegal. Nah, dalam konteks ini kami juga uh, menyampaikan apresiasi langkah-langkah uh, yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan kita untuk melakukan uh, beberapa langkah pencegahan. Sebagaimana teman-teman ketahui, ada beberapa uh, upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh uh, aparat keamanan kita, uh, TNI dan laut beberapa waktu yang lalu yang bisa mencegah WNI kita yang mencoba berangkat uh, melalui jalur ilegal. Kemudian yang kedua terkait dengan situasi di Ukraina dapat kami sampaikan bahwa kondisi di Ukraina berdasarkan laporan dari KBRI Kiev saat ini amat dan dalam kondisi yang normal. KBRI Kiev selalu melakukan proses pendataan, mengabulkan update dan pemutakhiran data WNI dan berdasarkan data terakhir yang dicatat oleh KBRI Kiev ada 145 warga negara kita yang tinggal. Di wilayah Ukraina mayoritas tinggal di wilayah Kiev dan juga di pedesa dan kemudian menyebar di beberapa negara daerah yang lain. Kondisi mereka saat ini dalam keadaan sehat, aman dan juga tenang. KBRI Kiev telah membangun komunikasi melalui WhatsApp Group kepada seluruh WNI kita dan juga menyampaikan update informasi terakhir terkait dengan situasi yang ada. Kementerian Luar Negeri uh, bekerjasama juga dengan KB Kiev, KBRi Wasawa, KBRi Moskow, uh, bersama Kementerian lembaga terkait di dalam negeri uh, telah membangun rencana kontigensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi situasi. Namun kami sampaikan di sini, rencana kontigensi ini merupakan SOP standar yang dimiliki oleh seluruh perwakilan uh, untuk uh, wajib memiliki rencana kontigensi. Jadi uh, tadi kami tekankan kondisi saat ini. Masih normal dan aman, namun uh, sesuai SOP, kami juga harus membangun sebuah rencana kontingen untuk mengantisipasi berbagai macam situasi yang mungkin terjadi. Kemudian, terakhir, uh, kami uh, update uh, terkait dengan kasus hilangnya 7 ABK WNI di Mauritius. Uh, dapat kami sampaikan secara kronologis bahwa Kap Kemlu, uh, dalam hal ini uh, Direktur PWNI, menerima informasi uh, mengenai hilangnya 7 ABK WNI di Port Louis, Mauritius. 6 ABK bekerja di kapal Waifa dan satu orang WNI bekerja di kapal DH-16. Kedua kapal ini adalah kapal ikan berbendera Taiwan. Nah, berdasarkan keterangan saksi mata, pada tanggal 26 Februari 2021 malam, kapal Waifa meninggalkan dermaga bersama 6 ABK kita dan satu ABK kapal DH-16 berangkat eh, menuju ke laut, ya, dan kemudian eh, dinyatakan hilang. Ya, pada saat itu, eh, 2 Maret ya, setelah tanggal 26 Februari, aparat keamanan eh, Mauritius eh, dapat menarik kembali kapal Weiva ke pelabuhan Port Louis, namun tujuh ABK kita tidak ditemukan. Kemudian aparat keamanan Mauritius melakukan penyelidikan eh, terhadap seluruh eh, kru kapal yang ada, dan terdapat indikasi tindakan uh, kriminal. Ya. Uh, proses uh, pencarian uh, SAR juga sudah dilakukan oleh aparat uh, Mauritius, namun ketujuh ABK kita tidak ditemukan. Lalu kepada uh, selanjutnya, pada bulan September 2021, kepolisian Mauritius menerbitkan keterangan resmi yang menyatakan bahwa tujuh ABK kita hilang. Nah, eh, terkait dengan kasus ini, berbagai macam langkah eh, dilakukan, baik oleh Kementerian Luar Negeri maupun KBRI kita yang ada di antara Narifo. Dalam hal ini, KBRI eh, telah melakukan eh, komunikasi intensif dengan otoritas eh, Mauritius. Ada tujuh nota diplomatik yang telah dilayangkan kepada Kementerian Luar Negeri Mauritius untuk mendorong proses penyelidikan terhadap kasus ini dan mendapatkan kejelasan mengenai nasib 7 ABK kita termasuk berbagai macam pertemuan uh, dan komunikasi yang dilakukan secara uh, reguler untuk mendorong proses tersebut. Kemudian uh, uh, terakhir, pada tanggal 25 Januari kemarin, Kepala Perwakilan kita yang ada di Antara RIVO juga sudah berkirim surat kepada Menteri Luar Negeri Masius yang pada intinya uh, meminta hasil penyelidikan, mendorong proses penyelidikan, dan juga mendorong proses penegakan hukum jika ditemukan uh, tindakan kriminal pada kasus ini. Kami juga melakukan koordinasi dengan kdi Taipei mengingat dua kapal tersebut berasal dari Taiwan untuk memastikan pemenuhan hak. Kita juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, pihak PEMDA dan juga pihak mini agency untuk memastikan pemenuhan hak ketujuh ABK kita. Terakhir, informasi yang kami dapat, para ABK, sebagian para ABK telah mendapatkan hak asuransi yang telah diberikan kepada pihak keluarga. Pada saat ini kami uh, terus uh, mendorong uh, pemerintah Mauritius untuk bisa mempercepat proses penyelidikan dan juga proses penegakan hukum untuk bisa memberikan kepastian terhadap uh, nasib dan juga hak-hak para APK kita yang ada di sana Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan isu-isu pelindungan warga negara Indonesia uh, Kami kembalikan kepada Pak Jubir, terima kasih Bapak Terima kasih Pak Yuda.